Real Madrid disalip Barcelona, Madrid butuh striker baru. Kekalahan Real Madrid atas Rayo Vallecano membuat Los Blancos gagal mengambil kembali posisi puncak klasemen sementara Liga Spanyol dari Barcelona. skuad asuhan Xavi Hernandez kini memimpin dua poin atas rival abadinya tersebut. Madrid tumbang 2-3 dalam laga yang berlangsung di campo de football de Vallecas selasa 8 November 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan berlangsung roller coaster terbagi Luka Modric dan kawan-kawan di mana mereka tertinggal sempat berbalik unggul namun kemudian kalah. Santi Komesana membawa tuan rumah unggul di menit kelima, 5 lalu dibalas Madrid lewat penalti Modric di menit ke-37 dan sundulan Militau di menit ke-41. Namun akhirnya Valecano menang usai Alvaro Garcia dan Oscar Trejo membobol kawang Real. Kekalahan ini menjadi yang pertama untuk Madrid di Liga Spanyol musim ini, sekaligus membuat mereka tertahan di posisi dua klasemen dengan 32 poin dari 13 laga. Dua hari sebelumnya, Barcelona merebut posisi pertama usai mengalahkan Almeria 2-0. Kemenangan di laga itu membuat Blaugrana unggul 2 poin atas Madrid dengan jumlah laga yang sama. Sementara itu, posisi tiga ditempati Atletico Madrid 24 poin yang ditahan imbang Spanyol satu sama. Real Betis juga punya poin sama, namun kalah selisih gol. Liga Spanyol menyisakan satu jornada lagi sebelum jeda Piala Dunia 2022 dimulai. Encelotti, mungkin saya melakukan kesalahan, mungkin kami seharusnya memainkan bola-bola panjang. Real Madrid kalah dalam satu pertandingan La Liga untuk pertama kalinya musim ini, dan Carlo Ancelotti merenungkan kekalahan 3-2 dari Rayo Vallecano di ruang pers Vallecas. Ditanya tentang analisis umumnya, dia berkata, Saya pikir itu cukup mudah untuk dianalisis. Kami tidak memiliki pukulan yang dimiliki lawan. Level kami dalam hal itu lebih rendah dan ketika itu terjadi, Anda tidak bisa hanya mengandalkan bakat Anda. Itu bukan hanya masalah fisik. Mungkin taktiknya bukan yang terbaik. Misalnya, kami kesulitan mengeluarkan bola dan terkadang kami perlu memainkan bola-bola panjang dalam situasi tertentu. Jadi, mungkin saya sebagai pelatih melakukan kesalahan dengan itu. Kami juga kehilangan banyak duel. Itulah yang terjadi pada semua pemain, bahkan mereka yang biasanya memenangkan duel. Ditekan tentang apakah kelelahan Real Madrid mungkin menyebabkan kekalahan ini, Encelotti mengecilkannya. Dia berkata, Saya pikir para pemain fokus dan mencoba yang terbaik. Kami agak kehabisan asap, tapi itu normal karena kami telah bermain terlalu banyak pertandingan. Itu sama untuk sebagian besar tim, karena yang lain juga bermain setiap tiga hari. Kami tidak sesegar sebelumnya dan Anda melihat bahwa lebih dari sebelumnya dalam jenis pertandingan melawan tim-tim intens seperti ini. Barcelona sekarang duduk sebagai pemimpin La Liga Santander dan dapat menjamin bahwa mereka akan memimpin sepanjang piala dunia jika mereka mengalahkan Osasuna pada hari Selasa. Tentang itu, Encelotti mengatakan, kami kecewa kehilangan keunggulan di puncak klasemen, tetapi musim ini sangat panjang. Kami telah melakukannya dengan baik di tahap pertama musim ini, bahkan jika kami tidak memiliki permainan yang bagus hari ini. Vinicius menjalani pertandingan yang sulit, meskipun bukan karena masalah dengan wasit. Dalam permainan seperti ini, ketika kami tidak bisa mengeluarkan dari belakang, penyerang lebih menderita daripada yang lain. Dia biasanya diawasi dengan ketat. Hari ini, dia tidak bermain di level yang biasanya dia lakukan selama musim ini. Madrid rapuh banget di belakang. Lini belakang Real Madrid begitu rapuh di musim ini. Hal tersebut terbukti kala Madrid tumbang 2-3 dari Rayo Vallecano. Real Madrid tumbang 2-3 saat bertandang ke markas Rayo Vallecano Estadio Vallecas pada laga lanjutan Liga Spanyol Selasa 8 November 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. El Real sudah kebobolan saat laga baru berjalan 5 menit dari Gonzalo Santi Comesana. Madrid sempat bangkit untuk membalikan keadaan berkat gol penalti Luka Modric dan Ider Militao. Namun sesaat sebelum babak pertama tuntas, Rayo bisa menyetarakan angka lewat torehan isi Palazon. Skor 2 sama mengakhiri babak pertama. Selepas jeda, tuan rumah memastikan kemenangan dari gol penalti Oscar Trejo. Hasil ini bikin Madrid tertahan di urutan kedua dengan 32 poin. Mereka gagal menyalip Barcelona di puncak klasemen dengan koleksi 34 angka. Rapuhnya lini belakang Madrid jadi sebab Rayo bisa memberikan kekalahan perdana untuk mereka di La Liga musim ini. Sepanjang 90 menit, Rayo bisa bikin 15 tembakan dengan 7 mengarah ke gawang. Lini belakang bisa dibilang menjadi titik lemah Madrid di musim ini. Dikutip dari Optajos, El Real baru dua kali mencatatkan dua kali clean sheet dari 13 laga yang sudah mereka lalui di La Liga musim ini. Torehan tersebut merupakan yang terburuk sejak untuk Madrid sejak musim La Liga 2013-2014. Los Blancos tak kebobolan hanya saat menang 1-0 atas Getafe dan 3-0 atas Elche. Madrid juga sudah kebobolan 13 gol di Liga Spanyol musim ini berbanding sangat jauh dengan Barcelona yang gawangnya baru dijebol 4 kali oleh lawan. Pelatih Madrid Carlo Ancelotti tentu harus segera memperbaiki kinerja lini belakang timnya, mengingat Madrid persaingan untuk mempertahankan gelar Liga semakin sengit dengan Barcelona. Madrid juga sudah dipastikan bakal bertemu Liverpool di 16 besar Liga Champions. Carlo Ancelotti sebut Rodrigo tak cocok jadi winger. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menyebut bahwa Rodrigo bukan seorang pemain sayap. Ancelotti mengatakan bahwa pemain timnas Brasil itu lebih cocok sebagai penyerang tengah atau second striker. Rodrigo direkrut dari Santos pada 2019 dan pemain berusia 21 tahun itu lebih sering bermain sebagai winger kanan bersama Real Madrid. Musim ini Karim Benzema beberapa kali menderita cedera dan performa brilian Vinícius Valverde di winger kanan membuat Ancelotti memainkan Rodrigo sebagai penyerang tengah. Dan, pelatih asal Italia itu mengatakan bahwa disitulah potensi terbaik Rodrigo. Rodrigo memiliki begitu banyak potensi, baik sebagai penyerang tengah atau second striker, kata Encelotti seperti dilansir football 5 dari laman resmi club. Posisi melebar tidak begitu bagus untuknya, karena kekuatannya adalah pergerakannya. menggiring bola di ruang sempit, saya melihatnya lebih sebagai penyerang tengah daripada pemain sayap. Musim ini, Rodrigo memainkan permainan terbaiknya dengan sudah berhasil mencetak 7 gol dan 5 assist dari 17 laga di semua kompetisi. Perkataan Carlo Ancelotti tentang posisi Rodrigo membuatnya dibandingkan dengan legenda Brasil dan Real Madrid, Ronaldo Nazario. Ancelotti menyebut bahwa Rodrigo bisa lebih sukses dari Ronaldo dalam hal prestasi klub. Jika berbicara prestasi individu, Ancelotti memintanya untuk bekerja lebih keras. Ronaldo tidak seberuntung Rodrigo, saat itu Real Madrid tidak sekuat sekarang di Liga Champions. Rodrigo dapat memanfaatkannya sebaik mungkin, ujar Ancelotti. Jika dia mencapai level Ronaldo secara individu, kami akan membangun patung untuknya.